Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga saya bisa mempresentasikan tugas laporan akhir makan satu di SMPN2 Jetis Sholawat serta salam. Semoga tetap tercurahkan, nimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Niswatun Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 201190196 dari jurusan PAI Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo tahun angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mem Presentasi hasil laporan akhir magang satu saya di SMPN2 Jatis. Sebelumnya semoga Ibu dosen magang satu Ibu Rizma Dwi Arizona, dan teman-teman teman-teman magang satu semoga diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu ta'ala Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama adanya latar belakang magang satu yang mana mengacu berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2012 yang mengamanatkan bahwa kurikulum dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia mengacu pada kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI kegiatan magang satu dilaksanakan di sekolah atau madrasah dan lembaga pendidikan nonformal Magang ini dilakukan dalam dua semester, yaitu magang 1 pada semester 5 dan magang 2 pada semester tujuh. Adapun tujuan umum magang ini memperluas satu memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia profes, profesi dengan cara memberi kesempatan untuk mengalami secara langsung pelaksanaan kegiatan di sekolah atau madrasah mitra, baik yang bersifat intrakurikuler kokurikuler maupun ekstrakurikuler serta kultur sekolah atau madrasah. dua Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menjalin networking dengan, menjal dengan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan di sekolah atau madrasah. Adapun tujuan khusus untuk jurusan dengan profil lulusan calon guru atau pendidik yaitu jurusan PAI, PBA, PGMI, TBI Tadris IPS dan Tadris IPA Magang satu masa pandemi COVID-19 adalah observasi atau wawancara di sekolah atau madrasah yang bertujuan untuk memantapkan dan membangun jati diri dan maaf membangun jati diri calon pendidik melalui pengamatan langsung atau berbasis online terhadap kultur dan manajemen sekolah atau madrasah Kedua, pengamatan terhadap perangkat pembelajaran guru ketiga, pengamatan terhadap perangkat dokumen penilaian peserta didik dan yang terakhir refleksi hasil pengamatan untuk perbaikan dan memantapkan kompetensi akademik ke kependidikan pendidikan dan kompetensi akademik bidang bidang studi serta kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Adapun gambaran umum SMPN 2 Jedes terdapat visi, misi, dan tujuan, struktur orga organisasi, sumber daya manusia, sarana-prasarana, prestasi lembaga, dan kegiatan pendukung. pun visi-misi dan tujuan SMPN2tis, visi mencetak lulusan yang bertakwa, berbu berbudi bakerti luhur, berbudaya, berilmu, mandiri, peduli lingkungan dan berwawasan global. Adapun misinya mengoptimalkan pengamalan ajaran agama, mengembangkan kurikulum yang responsif dan proaktif, mengoptimalkan proses pembelajaran, meningkatkan prestasi non-akademik, dan mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri. Adapun tujuannya mengembangkan dan melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang responsif dan proaktif, serta mampu memberikan pengalaman maksimal kepada siswa sesuai standar nasional pendidikan, mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan non-konvensional di antara CTL, dan meningkatkan prestasi akademik dengan nilai di atas KKM yang ditentukan. Adapun struktur organisasi di SMPN Duanjatis ada kepala sekolah yang diampu oleh Ibu Mimi Sukowahyuni dan kepala urusan kurikulum yang diampu oleh Ibu Kanti Andayani adapun sumber daya manusia terdapat guru yang berjumlah 24 guru 24 adapun siswa yang berjumlah 165 siswa yang terakhir sarana prasarana untuk sarana prasarana menurut Peneliti sangat memadai yang mana terdapat bangunan sekolah, musola, perpustakaan, lab komputer, lapangan, ruang kelas, serta toilet. Adapun hasil kegiatan Magang 1 ini ada tiga tahap, ada observasi wawancara kultur dan manajemen sekolah atau madrasah, observasi atau wawancara perangkat pembelajaran atau RPP, yang ketiga observasi wawancara perangkat penilaian peserta didik. ada pun observasi atau wawancara kultur dan manajemen SMPN 2 duanjetis ada dua sub yang pertama kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya, yang kedua upaya-upaya pembinaan guru dan siswa, yang pertama kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya yang pertama ketika datang maupun pulang dari sekolah yakni adalah mengucapkan salam serta berjabat tangan baik itu antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, maupun guru dengan guru. Yang kedua, membudayakan bahasa Indonesia, baik di dalam jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran, bahasa Jawa, bahasa Jawa juga diterapkan untuk membantu pemahaman. Yang ketiga, seluruh siswa di kelasnya masing-masing melakukan mengaji bersama, kemudian dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek serta literasi, namun ketika pada masa pandemi COVID-19 ini kegiatan rutin pagi sebelum pembelajaran dimulai hanya dilakukan berdoa bersama. Yang keempat, semua warga sekolah dengan rapi dan tertib memakai identitas resmi baik itu siswa, guru maupun pegawainya. Satu yang menjadi ciri khas dari atribut SMPN2 Jetis untuk para siswa yakni pinducta keselamatan. Yang kedua, upaya-upaya pembinaan guru dan siswa Yang pertama, kerjasama antara warga sekolah Baik itu guru, siswa, serta pegawai lainnya Seperti menanaman pohon di lingkungan sekolah Yang kedua, menyediakan fasilitas jaringan internet Guna mempermudah akses pembelajaran bagi siswa Yang memungkinkan di tempat tinggalnya susah sinyal Yang ketiga, menerapkan peraturan kedisiplinan baik itu berlaku untuk guru, siswa, dan pegawai lainnya. Yang keempat, setiap kelas terdapat tata tertib siswa. Yang kelima, keterampilan batik simbori yang mana untuk memadai bakat siswa untuk lebih terampil, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, rapat pertemuan guru guna untuk mengevaluasi terkait dengan pengelolaan sekolah agar lebih baik lagi dan meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 2 jenis. Yang ketujuh, guru BK ditugaskan untuk menangani siswa-siswa yang bermasalah dan berbuat ulah di sekolah sehingga akan mendapatkan bimbingan dan arahan. B. Observasi atau wawancara perangkat pembelajaran atau RPP Dalam ini terdapat di diantaranya SKKD, indikator, materi pembelajaran, Strategi, metode, strategi atau metode, metode pembelajaran Yang kelima, bahan pembelajaran Yang pertama, SKKD Dari hasil observasi mengenai perangkat pembelajaran atau RPP, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Rohani Yang telah dilakukan terdapat kesesuaian antara SKKD dengan tujuan pembelajaran Yang kedua, indikator dari observasi mengenai perangkat pembelajaran atau RPP guru atau pelajaran PAI yang telah dilakukan, terdapat kesesuaian antara indikator pencapaian hasil belajar peserta didik dengan SKKD yang ada dalam pada lembar RPP. 3 materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam materi pembelajaran ini harus disusun dengan agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Yang keempat, strategi atau metode pembelajaran. Waktu pembelajaran yang dilakukan saat Daring selaku guru PAI Yaitu tiga kali pertemuan Dengan durasi 90 menit per belajaran. Metode yang digunakan Saat pembelajaran daring yaitu Menggunakan WA Group atau Google Form Yang kelima Bahan pembelajaran Bahan pembelajaran yang digunakan oleh guru PAI Pada dalam menyampaikan materi Yaitu menggunakan buku pegangan guru Buku pegangan siswa Video Youtube Yang berhubungan dengan materi Asma husna Dan juga dari internet yang terakhir observasi wawancara atau wawancara perangkat penilaian peserta didik. Dalam ini ada tiga sub penilaian. Yang pertama penilaian aspek afeksi peserta didik. Penilaian afeksi yang dilakukan Bapak Rohani yaitu dari sikap sosial dan sikap spiritual. Dengan sikap spiritual, peserta didik dinilai dari hafalan surat pendek yang disetorkan oleh peserta didik ke Bapak Rohani. Sedangkan untuk penilaian sosial, yaitu dilihat dari ketepatan waktu peserta didik dalam mengisi absensi saat pembelajaran daring. Yang kedua penilaian aspek kognisi peserta didik penilaian aspek kognisi yang dilakukan oleh Bapak Rohani yaitu menggunakan tes tulis yang diberikan kepada peserta didik setelah beliau menyampaikan materi secara online serta penilaian dari ujian tengah semester dan akhir semester yang ketiga penilaian aspek psikomotorik peserta didik yang mana dilakukan oleh Bapak Rohani yaitu dengan penilaian praktek seperti hanya wudhu sholat dan lain sebagainya Ada pun kegiatan magang satu ini, yang pertama fotonya bersama dewan guru, kepala sekolah serta dosen pembimbing magang satu, yang kedua teman-teman magang satu, di, antara di ada terdapat jurusan PAI, IPA, IPS serta MPI.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 Ada pun kegiatan magang satu ini, yang pertama fotonya bersama dewan guru kepala sekolah serta dosen pembimbing magang 1 Yang kedua, adapun foto yang ketiga terdapat Bapak Rohani yang sedang mengajar di kelas 9A. Yang foto keempat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 baik penghujung menyusun memaparkan hasil laporan akhir makan satu di sini saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan semoga dalam video ini dapat memenuhi tugas presentasi makan satu dengan baik dan juga semoga dampak covid 19 juga segera, segera cepat berlalu cukup sekian dari saya untuk memper, memaparkan laporan hasil akhir magang 1 Akhiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh